halo apa kabar jumpa lagi dengan Ahmad 81. Di video kali ini saya akan menanam luncang. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kauarium. Nah untuk proses awal kita bersihkan ini dulu ya daun yang tua. Kita sisakan daun atas dan kita bersihkan. Nah untuk nah, caranya begini, kita suir. Ya. Nah, kita seumur satu-satu. Setelah ini kita Kita ambil daun yang udah tua. Ini yang tersisanya daun atas, daun yang masih seger. Mari ikuti prosesnya. Sebelum penanaman kita lakukan proses perendaman untuk akar dengan biomak biomak untuk memperbarui sel yang atau akar yang rusak karena kan kemarin habis pencabutan oke okay. mari kita ikuti prosesnya. Kita celup dulu ke air akarnya sebelum kita tanam dengan larutan biomark Biomark adalah pupuk silika cair Kita lagi pengujian Lagian juga ini pemula Oke kita potong dulu akar yang panjang ini sebelum menanam Salah satu cara untuk menghasilkan akar yang baru supaya cepat tumbuh dengan baik. di proses penanaman untuk geluncang atau spring onion Bagi yang suka, like, comment, and subscribe Ditunggu di kolom komentar Terima kasih yang sudah menemukan channel ini Bagi yang belum subscribe, saya tunggu subscribe baliknya channel Ahmad 81 Oke okay, bye bye terima kasih Assalamualaikum